Halo, selamat gini hari, ketemu lagi di channel Liwan saja. Di video kali ini mungkin berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Saya tidak bicara tentang Android ataupun tentang mobil remote, tapi akan berbicara tentang ini perahu RC. Ya, jadi ceritanya saya iseng-iseng waktu pas pandemi ya PSBB, jadi stay at home ceritanya daripada nggak ngapa-ngapain kerjaan juga di stop, jualan juga nggak ada lokasi yang dibuka akhirnya iseng-iseng bikin ini, ini plannya cukup mudah ya, saya dapat dari Om Muhammad Khairani. Cuma ini kalau untuk elektriknya karena mahal jadi saya mengakalinya pakai elektriknya mobil remote ya. Sekarang kita buka ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar bikin plan ini bisa ke Channelnya Om Muhammad Khairani di sana komplit, ada cara pembuatannya juga. Nah, saya memakai elektriknya mobil remote Audi Restin ya, Audi Gen4 seperti ini. Ini enggak kelihatan ya? Nah, mungkin remotenya kalian yang paham. Nah, remotenya seperti ini, ini Gen4 ya. Dari Restin, jadi saya ambil portnya. Cuma ini saya tambahin pakai relay, karena untuk dinamonya dia kan harusnya pakai 7,4 volt. Kalau kita ngambil langsung dari port elektrik sini, ini tidak bakalan kuat ya. Untuk ngangkat motor 180, saya pakai motor 180. Terus, untuk mengangkat motor 180, perlu tenaga, jadi baterainya juga saya modif lagi saya memakai baterai 6 pcs jadi start dengan 7,4 volt 3 volt untuk menjalankan elektrik 7,4 voltnya untuk menjalankan motornya nah kecepatannya seperti apa kita lihat langsung ya jadi acaranya hari ini kita akan uji coba kita coba pasang baterainya dulu ya oke okay, baterainya sudah saya pasang jadi ini sebenarnya hanya untuk kelas mainan ya kelas toys ya bisa kalian pakai elektriknya yang murah-murah lah merek Dumbo atau Turbo Racing juga pakai motornya yang 775 kalau nggak salah ya 775 yang bulat itu. itu cukup lumayan kenceng nah, ini karena hanya untuk menyenangkan anak jadi iseng, -iseng bikin ya sudah, tapi siapa tahu kalau ada yang mau minat hulnya aja, bodinya aja bisa lah, saya jual <guruh> ngarep ya oke, kita coba kita binding dulu ya oh ini sudah terbinding ya jadi untuk servonya, karena ini masih pakai yang bukan propok kita nggak bisa mainin untuk servo ya kanan kiri jadi dia tajam langsung beloknya paling pakai filling aja kalau misalnya ke kanan berapa derajat kita filling aja neken remote nya sama majunya dia nggak bisa ngegas ya langsung quick drive jadi dia putarannya langsung cepat nah biar nggak penasaran kita coba di air let's go oke okay, sekarang kita akan coba nah ini ada ide dari anak-anak ini dikasih tali layangan ya <laughs> jadi kalau ada masalah enggak tahu itu baterainya habis atau nyangkut bisa ditarik katanya tapi takutnya kena baling-baling tapi kita coba ya kita coba yuk kita coba Tidur kayak main layangan jadinya oh, oke okay. Kapan begitu Ini takut apa? Talinya nyangkut ya, tadi nglewatin tali soalnya. Kapalnya. Takut nyangkut di baling-baling. Iya tuh nyangkut. Nyangkut enggak? Oh iya nyangkut. Kita coba lagi posisi talinya nanti berarti di atas. i Ih. I. Iya. I, i nya di atas. ya inilah karena ini pakai elektrik mobil remote jadi bukan provo ya kita cuma bisa ngira-ira aja jangkauan remote-nya udah enggak stabil ini <that's the> baterainya Uh, Oke. Okay. Asik juga ternyata. Oke okay, itu, cukup lumayan larinya. Cuma ini baterainya belum full ngecasnya sih ya. Baterai oh. pakai baterai A2 6 pcs ya. nggak nah, nah, nah, apa-apa, enggak apa-apa. Gampang dilepas dulu. kita ganti baterai dulu ya nyoba <SILENCIO> di sini Oke kita nyoba di kolam yang sebelah yuk Anginnya gede, alah kayak kapal put ya kayak kapal kepong pong bukan kapal <laughs> speed boot. Nah, ini kepong pong ini kapalnya kapal kepong pong bukan kapal speed put <laughs> oke okay lah anak-anak seneng gua udah ketawa <laughs> gimana seneng oke okay, mantap gak jempolnya Ya, mantap gak, oke okay, seneng gak hmm, oke, okay, anak-anak seneng nih oke, okay, walaupun kecepatannya belum maksimal ya tidak seperti menggunakan elektrik propo, tapi udah oke okay lah, untuk menyenangkan anak-anak udah ya cukup ya tesnya tinggal nabung buat beli mesin proponya oke okay, cukup sekian put RC Princess ini desain dari plan Mas Muhammad Hairani Kalimantan semoga bermanfaat, jangan lupa like dan komentarnya saya tunggu, dan yang baru nongkrong silahkan subscribe ya dan bunyikan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Iwan saja terima kasih